You like mobile?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 Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Akhirnya kita mendapatkan kabar bahagia para sahabat ya Vitamin bahagia tentunya dari idola kita ini Lesti dan Bilar Kita lihat keunggahan pertama para sahabat ya uh, Tentunya kita mendapatkan cirukan vitamin manja. Oh saya Lesti Kejora ada di rumah Rizky Bilar ini tadi sore Para sahabat ya luar biasa tentunya kita mendapatkan cidukan manja, cidukan vitamin bahagia, persahabat ya. Tentunya hari minggunya lesbi di rumah Rizky Bilar. Kita lihat slide selanjutnya, persahabat ya. Ada makan special juga di IGS nya Rizky Bilar. Tentunya mereka berfoto bareng keponakannya, persahabat ya luar biasa. Tentunya Bang Bilar memakai tas apa mungkin mungkinnya? Abang Bilar sudah siap-siap mau otw ya Luar biasa mudah-mudahan ada kejutan spesial Buat kita malam hari ini Berikutnya persahabat kita lihat juga Ada sebuah info spesial bahagia Bahwasannya bakal hadir TNI episode kedua Sun Persahabat ya Tentunya kocak banget nih Pembahasan pertanyaan untuk Lesti dan Bilar Sampai Lesti ketawa bahagia Luar biasa kita mendapatkan kejutan spesial kembali Mudah-mudahan secepatnya bisa di up Dan kita akan mendapatkan kejutan vitamin bahagia langsung dari idola kesayangan kita Postingan tersebut juga telah di post kembali oleh akun instagram Haper Kota Sultan Ada sebuah kalimat Gelson yang tuliskan Gua tahu pertanyaan kalian pasti bengek semua Wow <laughs> Pastinya pertanyaannya luar biasa persahabatan membuat kita traveling pastinya Lesi dan Bilar, sebegitu bahagianya bersahabat ya, doakan yang terbaik untuk mereka. Mudah-mudahan tentunya mereka selalu diberikan kebahagiaan. Dan selanjutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ya, tentunya momen spesial yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan saja kita mendapatkan kejutan malam hari ini, Tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Mungkin itu informasi di malam hari ini persahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.